Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini di malam minggu kalian saat ini persahabat ya, kami akan memberikan kabar-kabar menarik. Kita ke kabar pertama ada kabar spesial yang kita dapatkan persahabatnya kali ini dari unggahannya It Bitter yang mengunggah sebuah postingan persahabat ya saat Wanda Hara mengunggah video Lesti dan Pilar ini sebagai brand ambassador persahabat ya dan tentunya ini lokasinya tepatnya di Paris dan Alhamdulillah persahabat ya doa-doa dari ratusan orang pastinya mendoakan supaya Bunda Leseke Jora dan Papa Bilar ini bisa otw ke Paris juga dan Alhamdulillahnya Masya Allahnya persahabat doa dari ratusan orang tersebut dikabulkan Masya Allah luar biasa banget ya Mudah-mudahan semakin banyak lagi doa baik yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita Disimak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah doa dari 545 orang dikabulkan Semoga doanya berbalik ke kita semua Amin Hingga banyak sekali dibanjari komentar positif di persahabat ada komentar dari akun Instagram, Ami, underscore koswara, mengatakan, Masya Allah, the power of doa, luar biasa kekuatan doa nih, persahabat, ya. Apalagi doa yang diberikan memang dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Kemudian, persahabat, kita simak juga diunggah terbarunya Papa Bilar, yang mengunggah postingan foto. Wow, luar biasa banget ya idola kesayangan kita, Masya Allah. Ini kece sekali penampilannya, luar biasa selalu bikin bangga. Outfit-outfit yang dipakai pun selalu bikin salvo kita semuanya. Luar biasa banget, idola kesayangan ini kece banget. Mudah-mudahan ya, idola kesayangan kita di sana selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan selanjutnya juga persahabat kita mampir ke postingan Ibu Siwi. Dua jam yang lalu ini meripos kembali postingan dari Indosiar. Ini mengenai acara Dangdut Akademi 5. Perhatikan persahabat di postingan ini via Valen. Sudah dipastikan juga akan menjadi juri di The Academy 5 yang akan siap tampil bersama dunia Lesti. Wow, makin penasaran dan makin dibuat nggak sabar dengan penampilan idola kesengan kita di atas panggung. Kita sibuk juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi. Repost Indosiar the, the Academy is Big. Via Valen akan menjadi salah satu juri Di DA5 saksikan Di Dangdut Akademi 5 Segera hanya di Indosiar Itu info resmi Langsung dari Ibu Siwi Persahabat yang mengenai acara Dangdut Akademi 5 Selanjutnya Para sahabat kita simak juga Makin dibuat nggak sabar Juga nih dengan Menyaksikan vlognya Abang L berenang bersama Panda, masya Allah banget ya. <gifat> Di sini kita simak ada sebuah kalimat. Mumpung Panda nggak ada, ayo, oh berenang lagi. Wow, ini ngobrolnya bareng Bang Boril nih persahabat ya. Ayo aja bos, kata Bang Boril. Kita ke ini katanya. Kita keciwali ini, aduh, masya Allah banget ya, cute sekali, masya Allah. Mudah-mudahan ya vlognya secepatnya bisa di-up di kanal Youtube Lesnar Entertainment Karena vlog ini wajib trending, wajib tentunya banyak yang dukung Karena ini vlog yang diminta langsung oleh fan fans sejati Leslar Kemudian persahabat disimak juga Ini ada vlog yang sangat luar biasa, terbaru diunggah persahabat ya di channel Youtube Lesnar Entertainment Kali ini memang kegeserkan selalu disuguhkan oleh pasangan yang sangat luar biasa, Bunda Lesti dan Papa Bilar. Ini momen kocak nih persahabat ya, bila mana Liverpool nanti kalah, misalkan, kata Papa Bilar, naik pesawatnya masing-masing. Aduh, ini sih banget ya, tapi Bunda Lesti gercep juga nih persahabat ya, apa-apa, kan di sana banyak bule, kata Bunda Lesti. <laughs> Ini sih ke yang sangat luar biasa, membuat kita happy. mudah mudahan mereka selalu gesrekt seperti ini, persahabat, ya. Tetap menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Amin. Dan pastinya juga, persahabat, kita masih menunggu cidukan terbaru berikutnya. Dan selalu menunggu kabar-kabar baik dari idola kita. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.